Karena terkadang kita perlu waktu untuk sejenak beristirahat dan menjernikan hati dan pikiran, serta dengan berdoa dan berbuat baik. Saya Donny dan kali ini di Marike NTT saya mengajak teman-teman semuanya kita uh, menuju ke salah satu tempat di Wisung Fatimarela ya, Sambarium Wisung Fatimarela. Dan lokasi ini biasa dipakai oleh masyarakat di sini untuk berdoa dan apabila ada ziarah juga bisa digunakan di Wisung Fatimelela ini. Nah seperti apa Wisung Fatimarela ini? Ini dia. Memasuki kawasan Wisung Fatimalela disambut dengan suasana yang sejuk dengan pepohonan yang rindang dan juga bunga-bunga yang indah. Santuarium Wisung Fatimalela berlokasi di Desa Lela, Kabupaten Sika, Flores Nusa Tenggara Timur berjarak sekitar 45an menit dari Kota Maumere. Santuarium Wisung Fatimalela ini sebagai tempat untuk berdoa dan berziarah bagi umat di wilayah Lela dan Sika dan setiap tanggal 13 Oktober setiap tahunnya, ditetapkan sebagai hari siarah bagi umat sekuskupan Ma'umere Oke untuk teman-teman semuanya yang berkunjung ke desa Sika jangan lupa untuk mampir ke Santuarium Wisuda Lela ini berlokasi di uh, Lela, di Desa Lela, dan uh, di sini biasanya digunakan juga kalau pada saat ziarah-ziarah uh, pada saat bulan Maria ini juga bisa dipakai sebagai tempat untuk ziarah. Satuarium Wisung Fatima Lela ini tentunya menyimpan banyak cerita sejarah Gema pesan Bunda Maria kepada tiga cilik pada penampakan di Fatima, Portugis pada tahun 1917 30 tahun kemudian terdengar di Lembah Lela, Pantai Selatan Sika Tahun 1947, peristiwa penampakan Bunda Maria tersebut teristimewa pesannya dijelaskan kepada umat paroki Lela dan Sika dalam rangka melaksanakan himbauan Paus Pius ke-12 pada tanggal 20 April 1949 patung Maria Fatima tiba di Pelabuhan Alok yang sekarang Pelabuhan El Sai Maumere dibawa dengan kapal Teresia oleh Pater van S.S.V.D umat menyambutnya dengan gembira dan karena belum adanya tempat khusus untuk mentahtakan patung Bunda Maria maka untuk sementara patung Maria Fatima diletakkan di Pendopo Pastoran dan setiap malam umat datang untuk berdoa secara bergiliran tanggal 10 Juni 1949 tempat khusus untuk mentahtakan Bunda Maria Fatima dibangun Bunda Maria mendapat tempat di kaki bukit pinggir barat Kampung Lela dan pada tanggal 16 Agustus 1949 tempat dan patung Maria Fatima diberkati oleh Monsinyur Hendrik Leven SVD dengan semakin banyaknya peziarah yang datang Wisung Fatimalela mulai dilengkapi dengan pembangunan jalan kontas 15 misteri dan pada tanggal 22 Agustus diberkati oleh Monsinyur Anton Tizen S.Pd. Saat ini, lokasi tempat ziarah ini selalu dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga membuat tempat semakin ramai dikunjungi. Salah satunya di Bukit Kalvari, di sebelah belakang Wisung Fatimah Lila, yang sudah ditata dengan baik untuk peristiwa Jalan Salib. Musik Bagi teman-teman yang berkunjung ke Desa Lela, sempatkan untuk mengunjungi Santuarium Wisung Fatima Lela ini. Sampai di sini dulu, mari ke NTT kali ini. apang gawang dan mari ke NTT.